guys ketemu lagi dengan gua pinjil 105 production kali ini gua akan membahas bagaimana caranya mengetahui subscriber yang hilang dari channel kita oke okay guys untuk jangan lupa like komen, dan subscribe-nya tunggu brother kasih terus pertama kita masuk di Chrome ya setelah masuk di Chrome kita kita buka ini yang pojok sebelah kiri di sebelah kiri kita lihat Oke kita berguna yang biar kelihatan besar ini guys kita lihat dari sini kita masuk di di kreator studio yang ini di langkah sini lompas ini dari sini buka kreator studio Masuki analitik, hai, hai, guys hai, sinyalnya lagi hai, oke, okay, nah ini dia guys, hai, channel gua, hai, channel gua dari hai, hai, hai, hai, hai, terakhir yaitu dari tanggal 27 Februari 2019 sampai 26 Maret 2019 total viewersnya 3.336 sekitar itu nah untuk mengetahuinya untuk mengetahui subscriber yang hilang dari channel kita kita masuk ke sini setelah kita masuk di analitik kita lihat di subscriber ini ini kelihatan banget nih ini, ini kita terik atas kita lihat total subscriber 2 yang gua dapat dari tanggal 20 20 sampai 26 Maret 2019 total subscribernya 306 subscriber yang dua 430 subscriber yang hilang 124 jadi ini dia nih 124 dan rinciannya ada di bawah sini guys ini ya guys nih jadi total 284, yang ini iniannya diperoleh dan yang hilangnya 43 nah itu rinciannya jadi total semuanya 294 nah itu dia guys buat youtuber itu berpumula yang pengen tahu mengenai sih cara mengingatnya subscriber yang hilang dari channel kita tapi pengen lebih detailnya bisa di aplikasi vidoli yang aplikasi vidoli dibuka di Google mungkin gua akan bikin sebuah tutorialnya nanti di next berikut videonya oke okay, itu itu saja guys video dari gua tentang bagaimana cara mengetahui subscriber yang hilang dari channel kita oke okay, jangan lupa like comment dan subscribe -nya.